Baiklah persahabat Lesler dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di siang hari ini Kita mendapatkan kabar soal Lesler Dari akun HIP 500 Persahabat ya perhatikan Rizky Bilar beri jawaban soal Program hamil anak kedua Nih persahabat dan Untuk jawaban Papa Bilar Untuk saat ini persahabat ya Papa Bilar dan Bunda Lesley Kejora Itu belum ada program hamil ya, Dan pastinya lebih ke program Youtube Kata Papa Bilar Doakan mudah-mudahan tentunya Idola kesayangan kita selalu sehat Selalu bahagia Dan apapun yang direncanakan Apapun yang dicita-citakan Semoga terkabul Dan segera terwujud Amin Dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Nenang Ufti mengatakan Masya Allah, Tabarokallah, Insya Allah, 2 atau tiga tahun ke depan Abang El punya adik cewek dua, amin Masya Allah, mudah-mudahan bersahabat ya Rezeki juga, kita mudah-mudahan selalu doakan yang terbaik Selanjutnya, kita simak juga di unggan IGS-nya teknofi Wah, Masya Allah, cute banget ya Abang El Foto barang teknofi dan Dr. Puspa ini sih kebahagiaan juga yang kita dapatkan melihat Abang L yang semakin hari semakin lucu menggemaskan dan pastinya penampilannya pun semakin oke. Okay. Luar biasa untuk Abang L. Mudah-mudahan Abang L selalu menjadi penyemangat warga Konoha dan pastinya Abang L selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Untuk berikutnya juga kita mendapatkan info penting, ini info resmi langsung dari Bang Boril Sekaligus ini kabar yang sangat bahagia dan kabar gembira yang kita dapatkan Alhamdulillah jadwal Bunda Lesti hari ini akan hadir, akan tampil di Indosiar dalam acara The Academy 5 Babak 50-50 Rizky Pilar dan Lesti akan tampil bareng Lesti akan menjadi juri dan Rizky Billar akan menjadi host di acara Indosiar malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan untuk warga Konoha. Dicatat persahabat ya, Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya malam ini jam setengah sembilan malam. Idola kesayangan kita akan tampil bareng di atas panggung Indosiar dan akan memberikan kejutan-kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya. Kita simak juga di kalimat Caption Info yang langsung dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, jangan lupa malam ini, Dangdut Akademi 5, Babak 50-50, ada penampilan mereka berdua, Lesler. Jangan lupa, live hanya di Indosiar. Pantengin channelnya. Terima kasih, semangat! Wow, luar biasa nih! Langsung dari Bang Boreal, info resmi jadwal Bunda Lesti hari ini. Tentu banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan oleh Leslar Lovers. Di antaranya ada komentar dari akun Lesti Official, mengatakan... Tim begadang mana suaranya katanya tuh Wow warga Konas siap begadang malam hari ini Dan kita lihat juga bersahabat ya komentar berikutnya Diberikan dari akun Irawati Anaskor 75 Alhamdulillah ada panda malam ini Semangat nonton sampai habis Wow sampai habis nih bersahabat ya doakan juga Mudah-mudahan malam ini rating indosiar bisa naik kembali Amin untuk berikutnya, kita simak juga persahabatan ya, kabar yang sangat membanggakan juga, single baru Lesti. Sekali seumur hidup, ini dinyanyikan kembali oleh Selvi. Wow, ini sih kebahagiaan banget dan suatu kebanggaan, Masya Allah. Terima kasih untuk Selvi Lida yang sering menyanyikan lagu Bunda Lesti. Semoga persahabatan kalian juga selalu terjaga. Dan untuk warga Konoha, terus semangat untuk streaming bersahabat ya Mudah-mudahan Lasty mengeluarkan single baru lagi Dan mudah-mudahan bisa booming dan trending amin. Kita selalu mensu support kita selalu mendukung apapun itu yang terbaik untuk idola kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.